Oke Pak, kembali lagi gitu bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mematikan atau mungkin menyalakan device driver yang menginstall sendiri gitu ya. Dan menurut saya sih sebenarnya ini nggak saya saranin untuk kalian matiin gitu ya untuk device driver ini yang menginstal otomatis. Tapi ya nanti akan saya jelaskan gitu ya. Di sini kita akan mematikan aja dulu ya atau mungkin menyalakan. Ya tinggal kalian balik aja sih ya prosesnya. Dan kalian cukup ke control panel gitu ya. Kalian cukup ketikkan saja control panel. Dan kalau di Windows 10 kalian klik kanan di sini nggak ada control panel ya kalau nggak salah ya nggak ada gitu ya dari sini kalian cukup yang di search di sini ya untuk sebagainya di sini kalian cukup klik yang SCS atau mungkin uh, ya kita akan cari sistem gitu ya kalian klik yang sistem dan kalian cukup klik yang advanced system settings gitu ya kalian klik dan kalian cukup klik yang hardware untuk tab hardware gitu ya dan kalian pilih yang device installation settings gitu ya kalian cukup klik saja seperti itu dan kalian pilih yang no untuk yang kalian yang mau dimatiin dan yes untuk yang dinyalain gitu ya dan ini sebenarnya enggak saya saranin untuk kalian matiin gitu ya dan kenapa mungkin kalau kalian mau nonton video sampai sini yaudah gitu, ya udah gitu itu doang gitu untuk tutorialnya. Cuma kalau kalian mau masih mau tahu penjelasannya kenapa? Karena kalau kalian misalnya pakai keyboard eksternal atau mungkin mouse eksternal gitu ya di laptop kalian gitu biar kalian ya nggak rusak aja sih gitu keyboardnya biar awet gitu dan ya kalau kalian misalnya mainnya ekstrim gitu ya misalnya main game ekstrim ya kalian bisa menghancurkan keyboard eksternal kalian gitu dan tanpa harus merusak keyboard laptop gitu. Dan ini kalau kalian colokin ke laptop kalian, itu biasanya semua device itu contohnya kayak HP, kayak keyboard, mouse, dan flash disk gitu ya. Itu bakal menginstal device uh, drivernya itu otomatis gitu. Dan setelah device drivernya terinstall kayak keyboard, kayak mouse, kayak flash disk dan sebagainya, itu baru bisa dipakai. Dan kalau nggak ada device drivernya, itu kalian nggak akan bisa pakai kayak keyboard, mouse, dan sebagainya. Ya mungkin bakal nyolok-nyolok gitu tapi nggak bisa dipakai gitu karena ya walaupun mungkin bisa dipakai tapi nggak akan berjalan properly gitu properly itu apa ya semestinya gitu ya bukan ya pokoknya kayak gitu lah ya. Nah saya bakal mematikan auto device installationnya kalau saya menggunakan laptop yang menggunakan GPU atau mungkin VGA AMD. Karena kalau kalian tahu juga gitu ya kalau kalian update drivernya ke versi terbaru itu nanti laptopnya tuh bakal patah-patah, bakal ngelag kayak gitu. Dan itu saya udah mencoba dari tahun 2016 gitu tetep kayak gitu. Dan saya coba di tahun 2020 juga tetep masih kayak gitu gitu dan ya udah gitu berarti kita nggak bisa pakai driver dari AMD. Karena ya kalau kita pakai driver dari AMD itu ya, tiba-tiba kita install gitu atau mungkin tiba-tiba terpasang gitu. Itu nanti bakal nggak bisa dipakai gitu laptopnya gitu dan walaupun ya nggak akan berjalan properly tapi ya ya kalau nge juga buat apa gitu ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya, untuk videonya. Setelah itu mungkin kalian bisa save change atau mungkin ya ya kalian save changes gitu ya dan sebagainya dan kalian kalau mau Mau dinyalain tinggal yes saja Dan kalau mau dimatiin tinggal no gitu. Dan untuk yang no ini kalau kalian colokin kayak flash disk, keyboard dan sebagainya. Itu nanti nggak akan menginstall. Dan itu menurut saya sih bakal parah banget sih kalau kalian nggak bisa sampai ngebaca flash disk sih karena nggak akan kebaca gitu kalau nggak ada device drivernya gitu dan ya yeah, itu dia gitu nggak saya saranin cuman saya cuma ngasih tutorialnya doang kalau kalian pakai laptop AMD mungkin ya kalian bisa coba untuk uh, klik yang no gitu jadi begitu kalian uh, connect ke internet itu nggak akan otomatis update gitu ya untuk uh, drivernya cuman nggak tahu juga sih kayaknya bakal auto update lagi Windows update sih ya kayaknya cuman ya kayaknya kalau gitu ya Nggak ada gunanya juga sih, ya. Lah, gitu ya udahlah, gitu intinya gitu doang sih untuk videonya, dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk videonya. Thanks for watching, bye bye.